Hello Happy, Happy Learn English with happy underscore short Well, hai guys, ketemu lagi nih bareng Miss Adinda Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa ketentuan Kapan sih kita menambahkan tambahan IS dalam kalimat positif di Simple Present Nah, buat kalian yang belum sempat nonton apa sih pengertian dari Simple Present Kalian bisa cek kartu di atas dan juga kalian juga bisa nonton Gimana sih contoh kalimat verbal yang positif dalam Simple Present Tentunya masih di atas kartu ini Ya. Dan yang terakhir adalah kapan kita menggunakan tambahan s. Yaitu ketika subjeknya she, he, it, name of person, dan juga singular noun. Nah, semua kalimat tersebut bisa kalian cek contohnya di kartu di atas ya. Nah khusus episode kali ini misinde akan mengajarkan bagaimana sih caranya kita menambahkan es dalam kalimat positif ketika subjeknya she, he, it. Ternyata ada lima kategori nih untuk tambahan es, yakni yang pertama adalah ketika Kata kerjanya berakhiran huruf o. Contoh katanya adalah go. Dan ketika kalimatnya mengandung she, he, it, name of person atau singular noun, maka kita tambahkan es. Contohnya, he goes to market. He goes to market. He, subject yang harus ditambahkan dengan es atau is. Di simple present, maka ditambahkan goes Bukan goes aja, tapi goes Goes ya, tulisannya goes She goes to market Karena akhiran katanya berakhiran o Maka ditambahkan dengan es Yang kedua, ketika kata kerjanya berakhiran dengan sh Contohnya adalah push Maka kita perlu tambahkan es Apabila subjeknya she, he, it Name of present Or singular noun Contoh kalimatnya Miss Adinda pushes Mr. Hamas Oke okay? Next, ketika kata akhirnya Adalah x, Ya, contoh katanya adalah mix Maka kita perlu tambahkan es Yakni The chef mixes pastry. The chef adalah subjek yang harus ditambahkan dengan S atau IS. Kebetulan, kata kerjanya berupa mix yang akhir katanya atau akhir hurufnya adalah X, maka perlu tambahkan ES. Dan yang keempat adalah ketika katanya berakhiran huruf CH, contohnya watch, for example, she watches television, maka watch karena berakhiran CH perlu tambahan ES. Dan yang terakhir adalah ketika double s akhir katanya, yakni ss contohnya kiss. Maka perlu tambahan es, bukan s aja tapi perlu tambahan es. Contohnya Mr. Donny kisses the wall. Mr. Donny mencium tembok. Well dan Sekarang kamu sudah mengerti kan kalau kata kerjanya berakhiran o, s, H, x CH dan double S ketika subjeknya she, he, it satu nama orang, satu benda maka kita menggunakan tambahan ES Nah, sekarang untuk mengetahui kalau kamu sudah paham, let's translate my sentence to English Nomor satu Dia perempuan mendorong sapi Yang kedua, dia laki-laki menggosok gigi Kamu jawab ya di kolom komentar Selanjutnya kita akan bahas masih tetap penggunaan IS ketika kata kerjanya berakhiran Y. Let's check it out!